Kembali lagi bersama Rumah Vlog Jadi, hari ini kita di mana? Bro, di kita ada di Bandung. Sekarang hari ini kita udah di Bandung. Jadi, hari ini kita udah di Bandung lagi dong. Udah ngonten di Bandung lagi. Kita mau ke daerah ini dulu, apa daerah pasteur ke tempatnya Dirteros Terus. Akhirnya, <tuh> setelah sekian lama. Bandung lagi, kangen Bandung soalnya, kangen suasananya aja. Sekarang mah Bandung udah mulai macet lagi, udah tambah rame. Kemarin kan pas ditinggal tuh nggak terlalu ini, nggak terlalu rame sekarang kayak sekarang. Karena kan Corona kemarin mah. Sekarang udah, woi, macet di mana Lewat kiri bisa enggak sih? Eh, iya, bener. Bisa enggak? Kayaknya mah bisa karena pasti di pasar. Macet sih di lewat bawah tadi, kelewat. Cuk, seharusnya belok kiri. Tapi kita nggak lama di Bandung, paling cuma semingguan. Baru balik lagi nanti, baru balik lagi ke Bandung. Kalau untuk sekarang mah bentaran doang, karena kan mau tahun mau apa? Mau tahun baruan di rumah sama keluarga. Jadi nggak tahun baru di Bandung. Soalnya udah berapa tahun? 5 tahun? Apa empat tahun? Itu nggak tahun baruan di rumah. Di Bandung terus. Waktu zaman kuliah kan? Kan zaman kuliah nggak ada apa? Nggak ada libur tahun baru. Jadinya nggak bisa pulang. Mumpung tahun ini ada kesempatan, bisa ngerayain tahun baru sama keluarga. Jadi ya, udah kita tahun barunya di sana aja, di orang tua hmm. kita motong jalan sini. Soalnya jalan besar udah pada macet, daerah sana pokoknya daerah apa sih? Aduh, udah lupa nama-namanya ke daerah sana lah ke arah PVJ ke arah apa Ciwok apa Ciamplas itu udah macet parah cuk. Di sini aja uh, rame, apalagi di sana. Tuh. Liatin anjir. Di sini aja macet cuk, macet parah di sini. Ini jalan tikus padahal. Tapi macet. Soalnya kan sekarang udah, apa? udah bebas maksudnya mau keluar pergi, mau keluar masuk kota gitu. Udah nggak kayak dulu kan. Kemarin kan ribet PPKM harus ini itu ditutup. Kalau sekarang kan udah mulai normal lagi. Jadi pada balik semua ke Bandung. Yang tadinya pulang kampung gara-gara corona, jadi pulang lagi ke Bandung. Termasuk aing sih. Ain kan pulang kampung karena Corona, Cuk. Karena nggak ada kegiatan di ini, makan tidur makan tidur, kuliah online. Akhirnya ya udah pulang kampung. Daripada di Bandung cuma ngabisin apa duit makan ya kan, nggak ada kuliah, kuliahnya online. Uh macet di mana-mana. Bandung sudah mulai macet lagi bro Di daerah Paster Samping tol Pintu tol masuk Paster Mana ya Takut kelewat Lupa-lupa tempatnya Ini oh ini Eh inilah ini Oh ya bener Gak ada orang kosong Anjay kenal port baru Ini apa sih air Air radiator tumpah atau? Iya kayaknya mah air radiator tumpah Air radiator apa air bekas cuci motor Yang ketampung Kayaknya mah tutup Tutup botol Itunya lepas Ntar kita cek lah lihatin Jok Koleksinya di teras. Cuci mata ini mah CBR 2.5 Yamaha apa sih namanya nih Aduh Yamaha apa lagi lupa namanya Ntar kita buka sepatu dulu Double RR 2 honda Win ini 2.5 dt2.5 dt2.5 drz 400 itu sih naksirnya yang ujung sana tuh drz 400 tapi nanti kita pakai WR aja udah nggak mampu beli drz iya ada ikan eh bukan ikan itu mah burung burung bisa berenang Iya burung 2021 mah bisa berenang kan. Nih cakep anjir. Dair 400 Ini baru jadi. Baru kelihatan kayaknya. Kalau yang ini. Kayak light setengah. Tuh. Anjir. Megang aja udah kita mah. Assalamualaikum. Uh, Kita merokok dulu. Mana tadi itu? HP, oh ini HP. Oh, ada paket, ada Gojek. Ojek oh, car. Bayangin aja di rumah parkiran kayak gini, kayanya setengah, DT2, setengah, DRC400 Suzuki. Yang paling cakep sih mana ya? Semuanya sih cakep, nggak ada yang nggak, apa? nggak ada yang jelek. Cakep semua. Nanti kita lanjut lagi. sekarang kita lanjut lagi mau ke daerah Dago dulu mau foto-foto foto jaket baru ya kan awannya seperti terlihat agak hitam saudara-saudara tapi semoga saja tidak terjadi hujan hujan <tuh> karena tadi juga hujan tapi cuma bentar doang tapi di sini enggak, cuma di atas hujannya daerah atas. Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. hujannya setengah-setengah. Pakai jaket baru dari Dirti Eros. Coba. Ini kamera kenapa enggak ngerekam? Inilah dia penyakitnya GoPro. Kadang suka crash. Pakai dari dulu itu pakai dari Hero 7 tuh pasti suka crash. Ha, nah, lihat sendiri macetnya Bandung. Tuh. Udah tambah macet lagi sekarang. Kameranya. Kenapa lagi Powering off. Hah? penyakitnya GoPro penyakitnya GoPro. ini mendung apa efek Google sih? ntar kita buka. tapi emang agak mendung sih. tapi di pakai Google malah tampak kelihatan mendung. kayak mau hujan gitu. semoga aja nggak hujan lah. tuh lihatin ke depan tuh macetnya anjir. hi gila Bandung udah kembali ke apa ciri khasnya ke awalnya udah kembali ke setelan pabrik macetnya tahun ke lewat sini Lupa nyalain kamera padahal viewnya bagus di atas ini deng ah ya udah mulai gerimis kan jangan sampai hujan lah hujan Pergilah datanglah lain hari hujan Pergilah datanglah lain hari dulu mah kecil suka nyanyi itu kalau hujan tapi nggak tahu kalau udah segede ini masih mempan gak lagunya. Tapi dulu mah tetap aja sih biar nyanyi seribu kali juga. Hujannya bodoh amat gak mau pergi. Emang manis siapa gitu ngatur-ngatur nyanyi? -ngatur <tuh> aing mau hujan nwe, aing mau turun manis ngatur-ngatur. Tapi emang gitu sih apa? Pokoknya menj menjelang akhir tahun tuh pasti musim hujan. Rata Pulau Jawa Eh salah jalan nih Tak <tang> ada yang sakit tuh Bebas bang Bebas Gede pisan bang, berat lagi. Berat malah, kan? apa Belum. Dicabut lagi kemarin. Bukan. Motor pakai tas? Terserah, tas dulu. Itu Pakai tas dulu atau? pakai tas dulu, eh bro di hampir jatuh, ayo, gelap ya, habis beres foto-foto ini mah, udah maghrib, nggak tahu jam berapa, nggak ada yang ketinggalan kan, ada yang ketinggalan nih jejak kaki, udah beres foto-foto pakai jaket yang baru lagi, pakai hoodie sekarang. tadi mah jaket, nggak kelihatan ya, nggak pasang kamera depan lagi. ah Bandung, jadi ingat masa-masa kuliah, zaman-zaman kuliah. tapi nyadar diri, kuliah udah beres. kenapa ya? apa sih, gimana sih? pas lagi kuliah, pokoknya pas zaman jaman kuliah itu pengennya tuh cepet-cepet lulus, pengen, aduh, pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet wisuda, pengen cepet kerja. Eh pas sudah lulus, kayak pengen kuliah lagi, kangen gitu masa-masanya, kangen pas ngerja ngerjain tugasnya, kangen pas apa kelas, kuliah pagi, bangun pagi, ya kan, gak mandi, emang gitu sih kadang saya. kuliah pagi jarang mandi bukan apa-apa soalnya dingin akhir Bandung itu apalagi dulu pertama datang 2017 itu bangun pagi jam 6 jam 7 nyentuh air tuh kayak nyentuh air es aja nyentuh air apa di kamar mandi buka keran pas disentuh airnya kayak air es kayak pakai es batu ya udah nggak jadi mandi cuma cuci muka doang belum lagi nanti sampai di kelas AC nya double satu kelas ruangan kecil AC-nya double tambah dingin lagi makanya dulu tuh kalau kuliah kuliah pagi tuh jarang mandi ya. <laughs> karena ya gimana mandi mandi nggak mandi juga tetap seger gitu karena ada dingin tapi semakin kesini mah kayak semakin kurang dinginnya Bandung nggak tahu mungkin perasaan doang atau gimana apa emang kenyataan gitu ingat dulu zaman zaman kuliah bangun jam 6 pokoknya kalau ada kuliah-kuliah pagi jam 7 itu bikin alarm tuh dari mulai jam 5. Jam 5, jam 5.05, jam 5.0 apa jam 5.10, jam 5.15, jam 5.20, 5.25 gitu terus sampai jam 7. Jadi pas bangun alarm bunyi pas bangun kan, lihat ah masih jam 5. Tidur lagi, bunyi lagi. Ah masih jam 6. Tidur lagi, bunyi lagi. Eh udah jam 7. Nyampe kampus setengah delapan, padahal dekat kampusnya aja jalan kaki doang, tapi ya itu lamanya mah dimandi siap-siap gitu. Tuh kan macet, ini macetnya nanti sampai pintu tol lampu merah sana. Suara kenal poteng sekarang lebih enak aja Lebih apa ya Kalau digeber tuh lebih padat suaranya Ting ting ah, Eh ting ting Kok padat suaranya ting, ting. terlalu jelas sih kalau pakai mic kamera suara knalpotnya karena kan micnya di dalam helm kecuali kalau bikin dual mic yang satu di belakang helm itu suaranya nanti kedengaran jelas knalpotnya enak pokoknya suaranya nih. macet parah cuk Wah, ternyata hujan, brodi Ini motor ternyata di luar hujan dan sangat deras. Tuh, lihatin. Padahal tadi mau NR, niatnya mau sekalian lanjut NR keliling Bandung gitu kan, muter-muter. Tapi ya, apalah daya, hujan ya udahlah. Mungkin kita emang harus nutup videonya sampai di sini aja, karena mau pulang gak mungkin pakai kamera hujan. Nanti hujanan kameranya rusak. Jadi, udahlah, sampai di sini aja videonya. Besok kita mau ini apa? Mau ganti rantai dulu ke bankPay, Fai, kePay, salamik shop di Lembang. Ganti rantai, udah. Terus, nanti kita lanjut lagi. Mungkin nanti hari Minggu kita Mori Oke, okay. cukup sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Hebat, memori juga sih, biar bisa ngonten banyak. <laughs> Oke, okay. see you next video.